A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Inna al-lazina amanu wa amilu al-salihati wa aqamu وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَدَّى الْزَكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وذروا ما بقي من الرّباه وذروا ما بقي إن كنتم مُؤمِنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم la ta'limuna wala baiklah para pecinta Al-Qur'an dan sahabat Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis disampaikan mengqra' al quranah wa amila bima fihi ulbisawalidahu tajan yawmul qiyamati duhu khairun Barang siapa yang membaca Al-Quran Kemudian mengamalkan terhadap isi-isinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Mahkota atau jubah kehormatan terhadap kedua orang tuanya di akhirat Yang mana jubah tersebut sinarnya lebih baik dan lebih terang daripada sinar matahari di dunia Baiklah para sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia Mari kita belajar mengurai tajwid surah Al-Baqarah Mulai dari ayat 277 sampai ke 279 Bismillahirrahmanirrahim Innalladhina amanu wa amilu salihati wa aqam salam inna hukum bacaan gunah musyadadah ditandai dengan adanya nun yang bertasjid membacanya mendengung dan dipanjangkan dua harkat inna alladhi, Hukum bacaan mat-tabi'i karena ada yasukun yang didahului baris kasrah. Panjangnya dua harkat. Lathina amanu. A, bacaan mad badal Ditandai dengan adanya harkat yang berdiri pada huruf alif. Panjangnya dua harkat. Amanu wa amilu Sa, so, hukum bacaan maktabi'i kalimi Kerana ada harkat yang berdiri pada huruf Sod Salihah so Ha, hukum bacaan maktabi'i kalimi Pandangnya dua harkat Salihati so wa aqamus salat La, hukum bacaan maktabi'i kalimi Kerana ada harkat berdiri pada huruf Lam panjangnya dua harakat Wa aqamussalata wa panjangnya dua harakat wa Hukum bacaan matabi'i kalimi Karena ada harkat berdiri pada huruf kaf Pandangnya dua harkat Zakatalahum aj Lahum Di sini hukum bacaan yudhuhar syafawi Karena ada mim sukun yang berhadapan dengan alif Membacanya dengan terang dan jelas Serta tidak boleh mendengung Lahum aj Ajur Hukum bacaan kalakalah qol surah karena ada jim sukun berada di tengah-tengah kalimat. Membacanya dengan pantulan kecil. Ajuruhum wa'in. Hum di sini juga hukum bacaan iduhar syafawi. Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain bak dan mim. Membacanya bunyi hum dipanjak, uh, dibaca dengan terang dan tidak boleh mendengung. Ajuruhum wa'in. Ayn, hukum bacaan ikhfa hakiki Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dal Membacanya samar dan mendengung selama dua ketukan Ayn, Tanda waqaf ja waqfih, Boleh berhenti boleh tidak Wala khawfun alaihim, walahum yahzanun. Wala, hukum bacaan maktabi'i, pandangnya dua harukat. Wala khawfun, fun, hukum bacaan idhaharu halki, karena ada tanwin dammah yang bertemu dengan huruf idhahar, yaitu a'in. Huruf izhar ada 6. Yang pertama alif atau hamzah dan dan ha. Yang kedua yaitu ain dan ha. Bagian yang ketiga yaitu ghain dan kha. Ada 6 huruf. Ketika tanwin dan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tersebut membacanya dibaca dengan terang dan tidak boleh didengungkan wala khawfun alaihim alaihim hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba membacanya him dibaca dengan terang alaihim wala hum yahzanun wala, hukum bacaan matabi'i panjangnya dua harkat Walahum yah hum, hukum bacaan izhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba membacanya terang nun hukum bacaan maqari li sukun karena ada matabi'i yaitu waw sukun yang didahului baris Domeh, Kemudian bertemu dengan huruf Nun yang disukunkan karena waqaf. Membacanya bunyi Nun boleh dibaca dua, empat sampai enam harikat. Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha Ya, hukum bacaan mat wajib matasir Karena ada mat yang bertemu dengan huruf alif Di dalam satu perkataan Membacanya bunyi ya dibaca dengan panjang lima harukat Ya, ayyuhal ladhina amanut A, hukum bacaan mat badal Panjangnya bunyi A, dua harukat Amanut taqulillah wa dzarumaa bqiya min hukum bacaan mad badal, Allah dibaca dengan tebal tidak dibacalah tapi dibaca Allah karena huruf sebelumnya yaitu Dhammah. Kemudian panjangnya Lafaz Allah dua harokat. <Syikin> Amanu tanqul Allah wadharu hukum bacaan maktabi'i. Panjangnya dua harokat. <Syikin> wadharu ma ma hukum bacaan maktabi'i. Karena ada huruf Alif yang didahului baris fathah. Panjangnya dua harokat ma baqiyya bah ba, hukum bacaan matja'is memfasil karena ada mat atau ada mattawbi'i yang bertemu dengan hamzah yang berupa alif di, da, di lain perkataan membacanya bunyi ba dibaca lima harukat minar wibah In, hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf membacanya bunyi ing disamarkan dan didengungkan serta dipanjangkan dua harkat ing kun, kun hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf tak Membacanya didengungkan serta disamarkan dan dipanjangkan dua harkat Bunyi kunnya yang didengungkan. Kun-tum-tum, hukum bacaan idham-mimi, karena ada mim-sukun yang bertemu dengan huruf mim. Membacanya didengungkan dan dipanjangkan dua harkat Tum-mu-minin. Nin hukum bacaan mat arid membacanya bunyi nin boleh dibaca dua empat atau enam huruf. Fā'ilam ta'fualu fa'zanu bi harubin Allāhi <tuh> wa rasūli faillam hukum bacaan illam hukum bacaan idhuam bila gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam membacanya bunyi i dimaksukan ke la tanpa mendengung huruf idhuam bila gunnah ada dua lam dan ro faillam dimaksudkan cara memaksudkannya seperti ini illam faillam taf Lam hukum bacaan itu syafawi, karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ta. Membacanya bunyi lam dibaca dengan jelas. Lam taufalu, artinya jelas dan tidak boleh mendengung. Lam taufalu lu hukum bacaan mattabi, karena ada waw sukun yang diawali baris tambah. Panjangnya dua harkat. Tanfu'alu fa'zanu Nuh no, juga hukum bacaan maktabi'i Karena ada waw sukun yang didahului baris dhambah Panjangnya bujinnu dua harkat Fa'zanu biharubim minal bim Di sini hukum bacaan idhqam bihunnah Karena ada tanwin kasrak yang bertemu dengan huruf Mim Membacanya bunyi bi, dimasukkan ke mi, disertai dengong dan dipanjangkan dua bi harukat. Huruf idhwan bihunnah ada empat yang berkumpul di dalam lafad yanmu. Yang pertama ya, yang kedua nun, yang ketiga mim, yang keempat waw. Biharubim Minallahi Warasulih Lepas Allah dibaca dengan tebal Karena diawali Harukat fatah Minallahi Warasul Hukum bacaan matabii Membacanya bunyi Su Dipanjangkan dua harukat Warasulih Tanda Wakaf ja boleh berhenti boleh tidak. Wa <Susukun> hukum bacaan ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf tak membacanya bunyi i disamarkan serta didengungkan dan dipanjangkan dua harkat wa in tubtum tub hukum bacaan qalqalah sughra karena ada huruf ba sukun berada di tengah-tengah kalimat membacanya dengan pantulan kecil tubtum falakum tum, tum di sini hukum bacaan izhar syafaawi karena ada mim sukun yang berhadapan dengan huruf selain ba dan mim kemudian di sini falakum ruu Hukum yang di sini juga hukum bacaan uluhiar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Membacanya bunyi tum dan kum dibaca dengan jelas dan tidak boleh mendengung. Wa il <tul> tu falakum hukum bacaan matobi'i karena ada wau sukun yang didahului baris domba. Panjangnya bunyi U dua harukat Ru'usu am wa am Hukum bacaan Iduhar syafawi Karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf waw Membacanya bunyi am dibaca dengan terang dan jelas Tidak boleh mendengung Misalkan mendengung Am Tidak boleh Harus dari am langsung ke wa Am wa Wa hukum bacaan matabi'i Karena ada huruf alif yang didahului baris fathah. Panjangnya bunyi wa dua harkat Amwalikum -wa Tanda waqaf ja'izul waqfih Boleh berhenti boleh tidak La tawlimuna wa la tullamun La hukum bacaan maktabi'i karena ada huruf alif yang diawali baris fathah Panjangnya bunyi La dua harkat La tawlimu. mu Hukum bacaan maktabi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah Panjangnya bunyi Mu dua harkat La tulumun, wala. La di sini juga hukum bacaan matbabi panjangnya dua huruf. Wala tulumun. Kalau di sini mun di sini matbabi. Kalau yang di sini tulumun yang nomor 2 ini, yaitu hukum bacaan matarid disukun. Lah kok bisa berubah? Karena di sini nunnya disukunkan karena berhenti. Isu itu disebut dengan bacaan mat disukun Cara membacanya, bunyi Mun Boleh dibaca 2, 4 atau 6 harukan Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia Terima kasih Mudah-mudahan ada manfaatnya Jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh